guys ini kami berada di Taman Candika nah ini juga ada juga danau ya guys ya ternyata Candika ini tamannya luas juga Ini bisa juga sini mancing ya guys ya kita dulu jalan-jalan dulu ke dalam ya guys kita tengok dulu gimana di dalamnya tempat wisata kan ya guys ya ikuti video selanjutnya guys jangan lupa subscribe comment share ya guys Oke okay, let's go guys Wow, tempatnya keren guys. Ada juga jalan yang mau kita sebarang sana ya guys. Kita harus berhati-hati guys. Hati yang oleh guys ya. Oh, no, no, no. Jadi takut saya guys. Kalau sempat jatuh ke danau ya guys, jatuh mandi langsung. <laughs> Yang di bawah ini banyak juga ikan ini guys. Itu orang seberang sana yang mancing ya guys. Banyak juga yang orang mancing sini guys. Jadi saya ini udah hampir empat tahun enggak ke taman candika ini. Baru inilah guys. Udah hampir empat tahun ya. Jadi danonya tuh luas juga beginilah di dalamnya guys ya jadi kalau buat kawan-kawan boleh juga lagi sini main-main sama keluarga dan sama anak-anak juga sama pacar juga halo jumpa lagi bersama kami selamat pagi semuanya kawan-kawan selamat sehat sihat selalu ya kawan, -kawan. Pagi, sehat, selamat. Selamat pagi, selamat. kami sekarang berada di Jaman Cedika di tempatnya di Johor ya kawan-kawan ikuti selanjutnya videonya ya biasa sini tempat lagi juga tempat pasangan padi dan sekarang ternyata sini banyak juga permainan anak-anak ya guys nah inilah tempatnya guys ada juga tempat permainan anak-anak. Jadi kalau kayak gini, guys, seru, guys. Jadi pengen rumah tangga jadinya, guys ya. Kuning <tell> oh, ya, dulu Taman Cendika. Jadi kalau di taman ini memang nggak bosan-bosan, guys. Karena sejuk jog juga kan, jadi nggak bosan jadinya, guys di tempat-tempat santai sih ini kalau ya guys ya. Ramai juga tempat main-main anak-anak sini guys ya. Biasanya di sini ramai juga ini guys. Ini kurasa gara-gara COVID jadi ya ga apa ya, sepi ya. Jadi pengunjung pun bisa banyak no, no, no, masuk no, guys, no. Ya. Nah, ini ada juga mushola ya guys. nah ini musola ya guys ya. yang tuh muslim bisa juga sholat di sini guys. bisa tenangkan diri berdua. Nah, ini lah taman candika guys ini buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya, guys! Share, komen sebanyak-banyaknya, guys. Oke, okay guys!